去睡觉了,也睡觉了。 Biasa, cuman, eh? Masuk paek eh, Masuk, masuk paek eh, oh. Mata putih Kurang. Lidah gelombang Kuping goyang Tangan bengkok. Tidak <laughs> Papa Amerika. Papa Amerika. Mbak ada mie instan. Ada po mau rasa apa? Kalau kari ayam berapa? Tiga ribu po. Kalau satu ayam? Tiga ribu juga. Waduh, kalau yang seribu perak rasa apa? Rasa tai ayam mau? Eh buset? 3, 2, 1. <tik> Intro <tuk tangan> <tuk tangan> baru udah mandi? Udah, mandi pakai apa? Cabun sabun Itu apa? Buah Buah apa? Buah Enak? Enak Rasanya? Buah Oh, acem Acem Acem lagi ramai ya paling dapat 120.000. Oh, nah kalau sepi? Kalau sepi bisa nyampe 3 juta. Loh, kok malah kan kalau pas sepi? Kalau sepi kan banyak waktu jadi bisa nyolong motor. Kalau ramai kan nggak sempat. Ah. Semalam, bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Ada yang mau? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi Ilahi. Dunia yang dicari gayanya di media sosial nyataan pas ditagih hutang wanita mana pasti tahan apabila dinyanyikan sama mama kenapa kamu main ke jurang ya? kayak mana? In, Kaya mana? lupa aku mau otakku ini lama. otak <laughs> telur ayam atau telur bebek telur ayam ayam impor atau ayam lokal ayam lokal lokalnya dari Jakarta Bogor apa Depok Jakarta Jakarta Timur Utara Selatan Bang abang sebenarnya mau ngajakin berantem Bang. <SILENCIO> <tuk> <tuk> loh masih ingat kan, waktu lo mutusin gue, lo bilang gak akan, lo ngajak balikan, lo udah gak sayang, ya. Yeah. Sekarang lo nyesek kan. orang mabuk. I need you, Yeah. yeah. We can fool around. ini jaman TikTok lagi-lagi TikTok tua muda alay-alay di -alay, TikTok ini jaman TikTok semuanya hai tete hai tete, hai tete. ada cubit enggak? aku mau cubit dong oh. yang rasanya, itu manis-manis gitu ya ada asin-asin gurihnya gimana, gimana? Oh. Oh. gimana? gimana, oh. Oh. gimana? gimana? Oh.